Belakangan banyak film India yang mengangkat kisah-kisah mengenai kehidupan sekolah loh Baik film yang mengangkat mengenai sistem pendidikan, komedi hingga menguras emosi semuanya ada Film-film dengan tema school life ini layak untuk kamu tonton saat weekend bersama teman dan keluarga loh Lalu apa saja sih film-film tersebut? 1. Kutkut Kut Kutkut Hai. Kut -kut Hai adalah film yang pastinya pernah kalian tonton atau kalian pernah dengar soundtracknya Film yang dibintangi Sahruhan, Kajol dan Rani Mukerji ini menjadi film paling hits di India. Film yang dirilis tahun 1998 ini sampai sekarang masih menjadi favorit banyak orang, mungkin orang tua kamu juga loh. Bercerita mengenai kehidupan Rahul, Anjali dan Tina yang terlibat dalam cinta segitiga. Anjali memilih meninggalkan Rahul dan Tina karena tidak ingin mengganggu keduanya. Hingga keduanya dipertemukan kembali oleh putri Rahul yaitu Anjali, kecil. Anjali berusaha menyatukan kedua sahabat tersebut sesuai keinginan dan pesan almarhum ibunya Tina. 2. Mohabbatein Film satu ini pasti sudah banyak kalian tahu dong, pasalnya film Mohabbatein adalah film yang sering sekali diputar di TV nasional. Film yang dibintangi oleh aktor ternama India seperti Sahruhan, Amitabh Bachchan dan Aishwarya Rai. Mohabbatein bercerita mengenai para siswa yang bersekolah di Gurukul yang melarang mereka untuk terlibat dalam cinta Kisah cinta tragis Raj dan Meghna yang ternyata adalah putri kepala sekolah Gurukul Raj yang terpuruk setelah kepergian Meghna dan pengusiran, kembali ke Gurukul dan menyamar menjadi guru musik Raj memberikan keberanian kepada para siswa untuk mengungkapkan perasaannya Raj juga berhasil mematahkan keangkuhan Narayan Sankar, bahwa cinta bukanlah kesalahan tapi anugerah Sekian video tentang 10 film India bertema sekolah ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.